Dalam tradisi masyarakat Jawa, burung perkutut menjadi salah satu simbol kesempurnaan seorang laki-laki Jawa yang sudah dianggap mapan, yaitu wisma rumah, garwo istri, turonggo kuda, kukila burung, khususnya burung perkutut, dan curigo keris. Dengan memiliki kelima hal tersebut, maka seorang pria telah dinyatakan sempurna dalam menjalani hidup. Adanya kelangenan dapat menciptakan ketenangan batin, yang akan mengusir energi negatif dalam diri maupun tempat tinggalnya. Dengan memiliki kelima hal tersebut, maka seorang pria telah dinyatakan sempurna dalam menjalani hidup. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya.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 dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dari banyaknya mitos tentang perkutut lokal, ada beberapa mitos yang sangat melegenda di masyarakat dan menjadi cerita turun temurun. Cerita tentang burung perkutut yang bisa berubah menjadi ular tentunya sudah tidak asing bagi para penggemar perkutut lokal. Tapi meskipun sering dibicarakan, cerita tentang perkutut jadi ular masih tetap menjadi misteri. Secara logika tentunya hal itu mustahil, karena burung perkutut dan ular adalah dua jenis hewan yang berbeda spesies. Dan jika dilihat dari bentuk fisiknya saja sudah jauh berbeda. Tapi jika bicara tentang hal-hal gaib, tentunya hal itu mungkin saja terjadi. Jika kita mengamati corak dan warna bulu burung perkutut, memang ada kemiripan dengan bentuk sisik ular. Kemungkinan warna dan lurik pada burung perkutut merupakan alat pertahanan dari ancaman atau bahaya, yaitu untuk berkamuflase menjadi serupa ular pada saat-saat tertentu. Jika kita mengamati corak dan warna bulu burung perkutut, memang ada kemiripan dengan bentuk sisik ular. Kemungkinan warna dan lurik pada bulu burung perkutut merupakan alat pertahanan dari ancaman atau bahaya, yaitu untuk berkamuflase menjadi serupa ular pada saat-saat tertentu. Mitos tentang perkutut gaib ini berawal dari cerita legenda pada zaman kerajaan Majapahit yang mengisahkan bahwa perkutut Jokomangu yang merupakan burung kesayangan sang raja merupakan jelmaan seorang pangeran. Bermula dari kisah legenda tersebut kemudian masyarakat Jawa menganggap bahwa burung perkutut merupakan burung keramat yang bisa hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Terlepas dari mitos tersebut pada kenyataannya memang ada beberapa orang